Kamu tipe kenapa nativo untuk hmm. mengatasi bercak daun busuk kopi kawar daun penyakit bercak coklat penyakit gosong palsu. Takarannya rong sendok untuk takaran dua sendok. Mulai ada gejala. Duh, asar. perekat kita gunakan laser-laser kayak peluru untuk perekatnya satu tutup saja penggunaan kayak perekat bisa nih carry nah usah penuh baru Siringnya sih nggak rata ya maksudnya jadi kotak-kotak ke kotak. kotak ini nggawe siringnya orang kurang, banyak ini kurang, kurang kurang oh, oh, Terus tambah sembilan puluh. Tidak ya, apa-apa, busa Busa Starban ini ya, mau